Kedekatan antara Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting kerap jadi sorotan Terlebih keduanya sudah tidak sungkan memamerkan kemesraan di depan umum Belum lama ini beredar video Ayu Ting Ting mencium alias mengkecup Ivan Gunawan lantas seperti apa komentar dari kalian warganet yuk tonton terus video ini kedekatan antara Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tidak perlu diragukan lagi keduanya bahkan dikabarkan punya hubungan khusus lantaran bersikap bak sepasang kekasih Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting sudah terbiasa menunjukkan kedekatannya di depan kamera Bahkan sudah tidak sungkan untuk berpelukan hingga berciuman Lewat video yang dibagikan ulang oleh Instagram story.ratu Menunjukkan Ayu Ting Ting memberikan ciuman alias kecupan di pipi Ivan Gunawan Mendapatkan perlakuan tersebut secara tiba-tiba dari pelantun alamat palsu itu membuat dirinya terkejut Ivan Gunawan memperlihatkan wajah tersipu malu sekaligus salting alias salah tingkah Bagaimana tidak Ayu Tingting mengecup saat sama-sama menjadi host di salah satu talk show Hal tersebut menunjukkan keromantisan keduanya disaksikan banyak orang Nuklir yang sesungguhnya semakin dekat Tulis pemilik instagram story.ratu mendeskripsikan reaksi Ivan Gunawan bak terkena serangan nuklir kedekatan antara Ayu Tingting dan Ivan Gunawan mendapatkan reaksi positif dari warganet terlebih keduanya memang mengaku sama-sama masih sendiri alias jomblo tidak sedikit yang berharap bahwa kedekatan antara Ivan Gunawan bukanlah gimmick semata dengan begitu desainer kondang itu bisa kelak benar-benar meresmikan hubungannya dengan Ayu Ting-Ting Beredarnya video kecupan Ayu Ting-Ting kepada Ivan Gunawan Sontak saja membuat jagat media sosial heboh, terutama Instagram Banyak warganet yang mengaku tidak sabar melihat keduanya segera meresmikan hubungannya kita tetap doakan Ayu dan Igun berjodoh, cepat halalnya. Kun fayakun bismillah, amin ya Robbal alamin. Komentar salah seorang warganet. Cepat resmikan dong, gak sabar lihat Igun dan Ayu bahagia, amin. Pungkas warganet. Aku sabar menanti, kata warganet. Nah, menurut kalian cocok nggak pasangan Igun dan Ayu Ting Ting? Bisa tulis komentar di bawah ya. Dan pantengin terus video ini. Jangan lupa klik subscribe biar tidak ketinggalan berita Ayu dan Ivan Gunawan terbaru. Oke, bye.